Hmm, lagi. Ikan, guys. malam-malam. Hmm. Ewok apa ge? Awak Kang. Hmm. Ewok apa ge? Beluk Kang. Belukah. Beluk silik. Ana kan. Kelanan paneng uru-uru kan ikan Ah, <laughs> Daripada turu sore-sore. Nah iya. Mending jadi nafkah ya Kang. Jadi halal <laughs> bisa dibuat caption nih <laughs> oh keteng oh. ini, ini. Oh, si di bawah oleh bengcilik, ya oleh maning ya, oke, okay. aja sih anu kuning anu silo, iya silo, sadap, bisa list keteng, gue kerbau waktu lo. <laughs> Tahu, ah, 6000 piala rapat, 6000 piala Ngebel 6000 piala rapat, 6000 piala rapat, 6000 kan anak 6000 nih ya 6000 ya rapat, 6000 goblok rapat, kok ini sih kayak ya enggak sampan enggak agak senang itu iwak bukan kampanye gila kecil gila oke iya ya mancing cewek uh, ya menang menang oleh <guk> maning ya <ye. tuk> <tuk> pon getok tuh <laughs> senarek, pakai anu kang gegep, hmm. pahlawan keting, kau dapat biar senterin, kang biar lu nggak susah, kau, kau karena lawa beli ini aku sehat kayaknya dari mana cuman cuma neng bertambahan tambahan daripada turun sore sore iya sih ya kokah sore sore turun nah. ngapain masang cacing nih belum nih masang cacingnya ini... sih oh, butuh kok kaya kan tarik kaya di ujung pinggiran kadal kadal eh. <laughs> track akan kisut mantap. Kau tuh kali mana yang kayu. Bisa teh kayu bambu kan. <guluh> <guluh> oh. Oke. Okay. Semoga rezekinya lancar tingke oli. Ikat kan, <laughs> hmm, Iya. Banyak, uh, ini dia melarikan <laughs> Mereka, ini. Ini ditarik lagi oleh, Kang? Anak? Oke, okay, guys. Mancing mania hot. <laughs> oh, gede. Boah. Mantap ya, Kang, ya. Rezeki anak soleh ini. Rezeki papa soleh. Daripada Melayu, tutup kalian. Sada, Udah lepas, tuh Gila, hoki banget nih. Nyangkut kek, Kang? Nyangkut kek? tarik disangkutin mau dia di palangan kayu gasir enggak tau udah mancing lagi gitu aku tak jemu katakan -kata. gitu putus ya ah pembedotan pancing nih gawat nih ditarik ikan besar guys tuh pemberdot lebih Oke guys, akan kita dapat lagi. Wo, oke nih. menarikan pusaka. Kayaknya beneran kresek penuh. Kayaknya sih iya. Beh. Tak sia-sia. cabe -sia. anu, ya. Ireng, sakit-sakit hmm. hmm. sakit-sakit itu sakit, tadi putih dengan ini aku juga tumpulkan terkuat ya proses pelepasan ikan keping pasang pancing nang udang Juru ya, Kang. Tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah. Be, saya mau penuh nih. Semoga dapat lagi. Pengen udang kareng udang. Harus Kang. Dah punya udang sensi licik, dikaira kena juga depan sih, kok iya? Ampun, ya konon kan kon pabrik sagu konan, mau pada mancing kena juga ya? Oke okay, sih, Uang day, uang anu, musai, Uang day mancing anu, namanya, Sikit, Apresiasi aku mau nih jembatan nih deh, Jembatan tempur jas peter lu, Tekun di aku garo pakas, Pakar lu lah nongkon Oke, okay, ya. oke, uh, sekali masuk mau oke, oke, oke, orang oke, oke, sekitar jam oke, mangkat. Balik jam oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, ijo oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, untuk yang gede-gede sepuluh cilek aku, gak balik gede saya ini Senayang Senayang? seharusnya dulu mau kesehatan untuk camat Oke. Yo Oke, okay, guys, sekarang kita naik lagi, guys. Strike. Ma ini kayaknya suaranya oke okay, nih, kan Wah, nih penarikan ikan keting. Oke, okay, warnanya coklat kayaknya. Putih. Wah, lumayan gede, guys. Beh, lu makan. Oke, mau di eksekusi dulu sama pawang. Paling ngepol-polnya sama ini gede ya. Maling ya. Hoki, malam Jumat. Nah, ini iya. malam Jumat karena karena Eh, Kamis ya. KEMIS Kaya Dewe Iya. Sekarang sekarang mau masang sagang. Oke, kita tunggu. Dalam guys, ini ada buayanya nih. Tapi enggak nampak. Enggak naik. Kak, airnya anu kok surut. Terhening cara kececat ke wong pirang-pirang. <laughs> <laughs> Oke okay guys, sekarang gue lagi. Beh. Mantap berapa cili, cili? Eh gila, lepas banget lauk malam ini. Tapi jannya enak ya, enggak ya? Enak, daripada belukang enak ya. Aku jadinya dikasih di anak buah. Kucing gerana naibang, Mangan segol gelem. gelem? itu, adang-adang oh, udah dapat banyak nih guys. Wah, ngerti lah kucing. Si pakai lu udah lapan guys bentar aja gak nyampe 1 jam uh masang pas, lagi jatuh, jatuh, jatuh. tapi ini orang ini iwak gelem anu sego boro boro yuki gak pakan kucing aja loh. juga lah gak pakan wong juga lah <laughs> ngapain kucingan dasi gue gitu lah Balung-balung Gocengku aneh, emang kan goceng? Goceng Papat Nih, eh, badan yang belakang Papat redok siji Telu lanang Rubanya Telu... telung macem <laughs> ser Ini pake nggak pakai strek-strek kan guys ini pakai gulungan alami nih ala ala orang orang beso tapi ini udah dapat berapa ribu ikan nih ikut tinggalan dong tinggalan narwah gue, Oke. Bandung gue. tinggalan maya nukan maya erita kan perita kayune tapi kayune nah, sih guys, sekarang kita menunggu menunggu penarikan lagi. guys, kayaknya dapat lagi nih. cilik Udang. eh udang mantap dapat udang guys wah pantas gak aneh ano tarik aneh udang guys impian udang kita udang ah Guys, udang. Cebut udangnya. Kan. ya. Iki cilik ya, Kang? Hmm. Ini sedikit enggak? Uling gede itu sampai cepitnya warna ungu. Cepitnya itu. Ungu kita buka pun susah. Heeh. Hmm -hmm. Pokoknya so, asal udah warnanya ungu, berarti kan, bisa be dicari Malam-malam dapat malam -malam dapet udang, dapat ikan keting. Rezekinya be malam hari ini oke okay banget. nih. Hoki kita lagi melempar pancing lagi Banyak sini ya udah Eh ada mobil lewat Oke okay, kakinya pegangan Entok Yo Apalah nol kau Oh Enggak tahu Mobil RW dah Oke okay guys, sekarang kita nunggu lagi. Oke okay guys, menarik lagi nih, masya Allah, Allah akbar. Apa <guruh> oh Oke, okay, Ini ciri khas ikan ini kalau diangkat kok kok kok kok ko, total malah ramenang. Serem, badannya serem. Ini ikan ini, suara enak banget. Lemak, lemak gemulai. Eh, lemak gemulai. Dul. Oke lagi nih kebak lagi selesai lagi jatuhnya perbanting alat Kalau kayak di Zodol, anak ujiran nih. apa?